Blessed be the عليكم ورحمة الله the الحمد Gracious. Peace and blessings be upon you. The praise be to Allah. The peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his family and companions and those after him. O servants of Allah, I seek refuge in Allah from the Teman-teman sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar adalah nikmat hidup sampai saat ini, karena diantara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dan kita doakan semoga seluruhnya, jika dia Muslim, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah dan diterima semua amal salehnya. Untuk kita yang masih hidup, perbedaan aktivitas, profesi itu hanya muka dunia saja. Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal saleh. Saya lihat sebagian teman-teman kemarin ada yang dilantik di dewan, ada yang sebagian lagi beraktivitas, ada yang ke palu, ada yang ke beberapa tempat, ada yang berdagang, berbisnis. Itu hanya muka dunia saja itu. Ya pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal saleh. Jadi dimanapun kita beraktivitas. Maka tenunlah kebaikan di situ, karena mungkin Allah berikan amanah di situ. Kita bisa berbuat baik, dan di situ surga yang bisa kita raih. Maka jangan sampai ketika Allah titipkan, kita sia-siakan peluang itu, karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua. Saya turut mendoakan, apapun yang kita kerjakan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita Kita tanya jawab hari ini supaya lebih luas Dan ada jeda dulu dari apa yang kita bahas dari tema-tema yang lalu Sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya Berdasarkan pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sebelum kita buka untuk diskusi ini Tadi dibacakan Al-Fatihah saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qur'annya Al-Fatihah itu itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Qur'an semua punya keistimewaan surah Al-Qur'an tanpa kecuali an nur itu surah cahaya Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup ya cahaya dalam berperilaku bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah pendengaran dapat bimbingan itu ada 10 bimbingan utama di surah an nur ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silahkan kalau nggak percaya buktikan rajin Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Amran. Al-Baqarah Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. di Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada tujuh golongan santai, aja nih, tapi di tenda besar, santai. Ya Ada tujuh golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah saat semua umumnya orang gelisah. Tujuh golongan ini ada Al imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian uh, yang paling indah itu ranjurun, seorang laki-laki atau Syambun Kalau ada orang yang lekat dengan rumah Allah. Jadi pengennya tuh ke masjid. Pengen baca Qur'an di masjid, pengen itikaf. Ada syambani ya tahabani fillah. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan. Itu bersahabat sampai ke surga nantinya, ada ada hadisnya Ya misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat. Yang laki-laki ngingetin, yo bangun tahajud yuk gitu kan. Ayo baca Al-Quran, ayo kita ke majelis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan. Itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab Santai. ah tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada satu golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Jadi saat lelah penat, padat, panas itu jadi pelindung di atas kepala ya nah, e, kalau anda punya bukunya Al-Imam an Nawawi, namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalati quran jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, pernah dengar? ada Riyadus Salihin 1896 hadith beliau menulis namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalati quran bagaimana bercengkrama dengan Al-Qur'an ada petunjuknya nanti ada di halaman 52 terbitan Darul Nafais paling kanan pertengahan itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah Saking senangnya di kebiasaan Dan itu saking dekatnya dengan surat itu Dia tertidur satu masa Belum sempat baca Al-Baqarah Tiba-tiba dalam tidurnya kaget Dia bangun mimpi Terus tangannya tersenggol kawannya Kawannya kaget bangun juga Dia tanya Kenapa kamu begini? Kata kawan yang tadi Wallahi Tadi saya dimimpi tidur saya mimpi saya diseruduk al baqarah al baqarah kan sapi betina, gitu kan nah, diseruduk bangun. Kamu belum baca saya gitu. Nah, itu sampai begitunya gitu ya. Di kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah, dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya, Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan. Belum belum saya tulis, <laughs> masyaAllah imannya kuat banget belum ditulis udah kelihatan, Wah, luar biasa. Ya semoga Allah ampuni dosa kita. <laughs> Fatihah, oke, okay. sini baik-baik, fokus, fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan, semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini, masuk Alif Lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahu, khususnya, ya, ilmu nahu, jadi ada empat turunan bahasa Arab itu, jadi ada nahu, ada sorof, kemudian sorof dua turunannya, ada balaghah, balaghah tiga turunannya, ada maani, bayan, badiah. Maani itu untuk memilih kata, sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. di kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui. Memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu badi ya namanya. Sama kayak anda memuji, saling puji ya. Uh, kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rambulan pun kalah oleh pesonamu saat ini. itu badi namanya. Ah. Eh, kan? bikin status. <laughs> arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawilnya. Tawilun lahuduna al buhuri faulun fa mafailun faulun mafailu. Ada rajas. Ya Mustaff <Sessizuk> Irun, Mustaff Irun, Mustaff Irun, sautus safiril bulbuli hayya jab kolbit thamili almau wazharum ma' ma azharilah dilmukhali fa antaiyasani dari wasyidi wa maulidi fa kam fa kam tajburi ghazirun uqaykali katuftuhu mudatatin fil hazar najuli faqalah la la la la faqadah dah muharwili wal walat wal walat wal walat yawi lali fa bayinul lualikahat lauhina kada narradil mukhali kahatan kakek dari top topi top topi top topi top topi top top top top top top top top top Ah, cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran bisa, di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya ya qasidah itu asalnya bukan yang pakar bukan? ya qasidah itu kalau puisi ada tujuh bait disebut qasidah bisa, rumusnya madid <tuh> itu asalnya qasidah dari bait puisi rumusnya madid ya tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu enggak pernah baca Qur'an dengan langgam-langgam ini ya pernah ada riwayat sampai nabi misalnya imam baca Qur'an dengan madid ya tola'al badaru adayna wa dhuha wal layli saja. kan enggak kan nah, jadi sejahiliah jahiliyah mereka pun itu enggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Qur'an karena memang beda Nah, jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran itu nggak bisa karena beda ya beda ininya apa namanya frekuensinya lain nggak ada kan imam baca sekarang iya karena abuduh wah iya karena setain nggak ada kan ya bisa sih bisa cuman enggak gitu ya kan nggak enak kedengarannya nah, itu ilmunya arud namanya dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah nanti lain waktu kita bahas nah di ilmu nahu ada al Al ini punya dua arti secara umum Satu disebut Ta'rif, ma'rifat Ma'rifat Ma'rifat Yaitu Huruf yang ketika melekat pada kalimat Menunjukkan sesuatu yang khusus Spesifik Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya Artikel the, car, mobil, umum The car Yang ini nih, bukan yang lain Pen umum The pan, yang ini bukan yang lain nah itu dalam bahasa Arab al namanya jadi kalau ada al yang dimaksud yang ini khusus spesifik bukan yang lain al pertama yang melekat pada al-fatihah berfungsi ma'rifah menunjukkan sesuatu yang khusus surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam al-Quran jelas? semua ayat Quran itu baik dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Di kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk sebuah untaian ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam solat. Jika kita mulai takdir, "Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam solat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau anda sengaja nggak baca al-fatihah, maka anda mengulang sholat batal hukumnya. Jelas? Nah yang dahsyat yang mau saya sampaikan, inilah hasianya. Awas, saya fokus ya. Ini rahasia dan diantara kita saja. Oh, Oke. Okay. Disebut alnya yang kedua dengan istirah, namanya Istirahat. Jangan hafalkan istilahnya Yang penting paham maksudnya Istilah itu Al yang menunjuk makna yang komprehensif Holistik Sesuatu yang menyeluruh Semua menyeluruh sifatnya Tanpa kecuali oh, Contoh begini Al, al situ mencakup semua maknanya Komprehensif seluruhnya tanpa kecuali Makanya ketika hamdun artinya pujian Alnya diartikan segala Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah, alnya semua, jadi semua jadi pujian kembali ke Allah Nah konsekuensi fikihnya kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah Contoh, anda punya anak nih dilatih baca Quran, bagus sampai hafal 30 juz Tiba-tiba teman berkata, oh, Masya Allah, ukhti akhi. anaknya pintar sekali, bagus hafal quran Anda katakan, Alhamdulillah semua karena Allah Cukup Jangan tambahkan lagi, kalau anda tambah berkurang pujian itu Ya saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, oh, kirimkan pada guru yang baik Itu jadi wasilah, nah, itu berkurang Belas ya Anda sakit Kemudian ke rumah sakit Terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok -teman Gimana kondisinya bro Ya kawan bagaimana kondisinya, alhamdulillah sudah baik. Nah kalau sudah alhamdulillah jangan ditambah, ya walaupun sedikit, ya, walaupun meskipun barangkali itu hilang semua karena ada al. Nah sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca al-fatihah, fungsi yang kedua, yaitu istilah menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini, ini rahasianya, pembuka jenis kebaikan masuk al di sini maka surah Al-Fatihah seluruh ayatnya kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Ash-Shifa. Karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis gak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat orang tadinya mampir ditolak kemudian dikejar ada enggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian satu orang mengangkat tangan, kata orang ini insyaallah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkendah. di dibawa orang ini kemudian menghadap pada kepala suku tadi dilihat kondisinya dibacakan al fatihah hanya sekali baca, tidak diulang tanpa wasilah apapun begitu dibacakan, selesai baca sebuah orangnya Nah, ini pembuka semua jenis, makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca al-Fatihah. Al-Fatihah, al-Fatihah, tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah, rahasia al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis kudsi di sini. Ya, Ayat kelima, yuk kita, kalau kita hitung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, manik yomedin kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsnya ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kal. dari riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu berkata qala Allahu azza wa jalla. kata Nabi saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsnya abdi. Saya bagi sholat kepada dua bagian, antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat sholat. Ternyata yang disebut al-fatihah. Iza abdu, jika seorang hamba benar membaca al-hamdulillahirobbilalamin, maka Allah akan menjawab hamada nih abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Jika jika seorang hamba berkata ar -rahim, Allah menjawab, asna عليا hamba sedang menyanjungku sekarang. Abdu, Malik jika hamba membaca maka Allah, Allah langsung menjawab, hamba sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang empat ini kata para ahli hadis salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya. Kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas hadis muslim nomor hadis yang ke-8 di al-arba'in nomor hadis yang kedua riwayat Umar bin Khattab ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yara' perhatikan baik-baik anda jadikan kata nabi ini rumus cepatnya kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah semua ingin dibuka kebaikannya maka pertama jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah itu poinnya Teman-teman yang kerja niatkan ibadah, kalau anda cuman kerja aja, jangankan anda yang belum beriman pun kerja juga, coba cek Anda bisnis dia bisnis, bisnisnya sama dengan anda, anda kerja dia kerja, kerjanya sama dengan anda, di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama Dia belum beriman, anda beriman, pertanyaan saya yang membedakan iman anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya, setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek, cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, okay? jangan mencelanya, apapun kita hormati, tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat, bangun tidur kita ada doanya nggak? Ada, cek, yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa, makan ada doanya? Ada, minum? Ada, berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur, masuk toilet kaki? Kiri, keluar, kanan, beda dengan ke masjid, masuk masjid kaki? Kanan, keluar, kiri, doa masuk keluar beda. Tuh Bekerja ada doanya? Even kita tidak tahu doanya pun kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubdau fihi bibisbillahirrahmanirrahim fa huwa Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya minimal bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Minum bismillah. Makan bismillah. Ya bekerja bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu. Itu mohon maaf nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah. Apa manfaat menjadikan aktivitasnya ibadah? Di antara manfaatnya kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Nggak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat bismillah. Udah minumannya dulu, whiskynya pakai bismillah, biar dosanya kurang dikitnya. <laughs> Bisa, mustahil. Nggak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan, nggak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Nggak mungkin Anda tanda tangan sesuatu, sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Wah tapi kan V-nya besar nih proyeknya. Eh. Allah menyaksikan kita atau saya istiara dulu deh biar benar jelas ya nah kalau kita merasa disaksikan Allah kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik, melihat baik karena takut begitu melihat yang salah Allah lihat nih malu, mendengar baik melangkah baik, ketika kebaikan ini dijaga maka terbukalah semua pintu kebaikan ini maksudnya maka ketika anda jadikan ibadah maka perhatikan kalimatnya ketika hamba sampai pada kalimat iya karena ya Allah kepadamu saja untukmu saja perhatikan cara menerjemahkannya kami beribadah maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja sholat kami hanya untukmu puasa kami hanya untukmu bekerja pun kami niatkan mendapat ridhoMu tidur pun kami niatkan mendapat mu makanya sebelum tidur kita ada doanya ya kan? Jika anda benar mengucapkan kalimat ini ia karena ambu dan kita praktekkan dalam hidup perhatikan wa ia karena ya Allah saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah pasti saya hanya akan minta kepadamu. Biar jawabannya abdi Langsung dijawab oleh Allah tuntas Ini perjanjian antara aku dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya Mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah Kepadaku Masalah apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Hadis kunci. Apapun yang dia minta Aku akan kabulkan Bahkan ada orang yang belum minta Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bergantung pada level ibadah yang dia kerjakan Semakin tinggi semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada salat, ada puasa, Anda tingkatkan infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat, salat ibadah bukan? Kalimat salat dibuka dengan takwa. Zalikal <manyal> kita <rupanya> la urayati. Hudlil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3 Oke, okay, teman-teman kita puasa. Puasa ditaningkan dengan takwa. Al-baqarah ayat 183. Ya amanu kutiba kutiba Yang kemarin haji, semoga Allah terima hajinya. Yang umrah, semoga yang belum segera berangkat insya Allah. Ya, yang nggak cukup dengan amin nabung, nabung siapin <laughs> schedule, schedule yang baik. Oke, okay. sekarang lihat. Kita haji yang Amrah itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197 paling kanan sebelah atas. al nah, rahasianya di sini. Kenapa kita diminta sholat, puasa, zakat, takwa, takwa, takwa? Karena ternyata takwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima al al-ma'idah ayat 35. Saya kasih rumus cepat setelah ini kita diskusi. Oke. Okay. Ya ayyuhallathina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullaha. <tinyasaan> <tinyasaan> <tinyasaan> tingkatkan takwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Di kalau sholat tingkatkan, uh, maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah, diken. Gitu di bukan menambah bilangan yang fardu. Oh berarti besok aku subuh dari dua jadi empat gitu ya ustadz. <laughs> ya saya tambah dengan yang sunnah. yang belum doha doha yang belum tahajud tahajud tambah naik naik naik naik ke atas. Ya puasa tambah yang dari senin tambah kamis, oke? Okay? Kamis, senin kamis puasa ayamul bid, tiga hari di pertengahan bulan tambah lagi misalnya daun kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik naik untuk apa? Teruskan ayatnya. Wabtaku ilahi wasilah. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat, pintar, hafal Quran? Kalau anda punya permohonan tertentu kata Allah, maka sebelum memohon cari dulu wasilah takwa, beramal dulu, dan niatkan amalan itu untuk mewujudkan apa yang ingin anda mohonkan tadi. Terumus Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu Diisi dengan doa permohonan Puncaknya sholat, makanya sholat disebut sholat Karena banyak doa di dalamnya Coba lihat, waktu kita diminta sholat muadzan itu pengumumannya Kan itu membuat kalimat bukan cuman sholat Saya tanya sebentar Yang pengen sukses boleh angkat tangan Siapa? Oke okay. Ya yeah, it's happening Oke okay, yang pengen bahagia Hmm eh? Why? Yang maaf, yang pengen sukses tapi nggak bahagia? Ah, pilih mana? Pilih mana? Sukses tapi nggak bahagia atau bahagia nggak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah milih. Ini saya satu dulu. Oke, okay. kalau anda ingin keduanya, sukses dan bahagia, namanya falah di Bahasa Arab Apa namanya? Falah. Falahun. Kalau anda genggam itu digenggam dan nggak mau anda lepas, maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke, okay, sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adzan. Yuk kita lihat suara adzan. Begitu Allahu Akbar Allahu Akbar sampai ke kalimat Hayya Alas shala Ayo sholat. Terus anda bertanya, kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah saya nggak butuh sholatmu. Kamu nggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat Hayya Alas shala karena kamu ingin dapat falah maka dalam suara azan setelah Hai al-shalah apa kalimatnya hayya al-falah kalau sudah digenggam itu aflah namanya kata Allah orang beriman pasti menggenggam kesuksesan itu pasti jadi kalau orang beriman sukses itu enggak aneh yang aneh itu beriman tapi enggak sukses aneh itu pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu Quran surah ke-23 Al-mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qad aflah al-mu'minun. Aflah. Kata Allah orang beriman itu semuanya tanpa kecuali pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si fulan ketika aku mencapai posisi ini. Bagi yang lain di sini pun aku sudah sukses. Ya, bahagia juga bisa lain-lain. Ya, orang berkata minum kopi sudah bahagia. Minum teh bahagia bahagia itu begini bahagia itu seperti ini tapi Quran itu memberikan yang pasti gitu karena semua manusia itu relatif kata Allah kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu maka ini amalannya Aladad zakat karena itu ketika teman-teman saya kita anda kita semua diminta ibadah maka cara berpikirnya jangan jadikan beban kalau jadi beban capek Anda suruh tahajud ah capek ya malas tapi kalau cara berfikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan nih Allah janjikan, dikabulkan doa dikasih kemudahan, kalau cara berfikirnya ke situ maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya jelas? maka kalau teman-teman setiap kajian dengan Ustadz manapun, siapapun, tadi ada yang bacakan al-fatihah seperti tadi, maka ingat-ingat barangkali, bukan al-fatihah yang dibacakan barangkali ada pengingat dari Allah, hey, dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup maka berapa yang sedang kau praktekkan? Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktivitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban, tapi untuk mengabulkan apa yang kau harapkan? Hmm.